itu, tiada kusangka, apa yang aku harapkan, dari serpihan serpihan waktu rinduku yang mulai terpendam dengan tiba-tiba kau tiupkan cinta sebagai jawaban pintaku tanpa terduga kau berikan kunci jiwa dan aku pun terbangun dari mimpi penantian panjangku sukma aku terhentak melayang tinggi, menghinggapi kosong adamu namun, ternyata aku belum sanggup menemuimu Aku takut, sangat takut Masih takut melihat ragaku yang terbaring di sana Sebab aku belum tahu apa-apa, harus apa dan bagaimana Kenapa? Salahkah aku yang belum tahu akan kemana? Aku tahu, aku tersadar dan engkau pun tahu bahwa cintaku ini masih palsu padamu Tapi Kenapa Itukah caramu menyadarkanku Seolah engkau ingin menunjukkan kemenafikanku Lalu engkau mencampakanku begitu saja Sungguh Ini menyakitkan Sakit Sangat sakit Aku sadar Kini kebanggaanku menyakitiku dan aku pun sadar, itu juga menyakitimu, membuatmu marah padaku Mungkinkah engkau cemburu Lalu, hanya inikah kehampaan yang kau berikan sebagai hukuman? Apa ini masih kurang bagimu? Aku benar-benar bingung dengan cara mengujiku Aku lelah, sangat lelah Tapi, aku tidak boleh lelah mencintaimu Kau tahu, aku ini pecinta keindahan. Saat aku benar-benar lelah, kau hadirkan cinta baru dari karya tanganmu. Kau buat dia seolah idaman yang selama ini jadi harapanku, dan akhirnya, apa kau benar-benar ingin aku menuangkan semua tetes ketulusan cinta yang aku punya ini padanya? Lalu, kau benar-benar akan menjauhiku. Itukah maksudmu Ini sungguh menyakitkan Tolong Jangan paksa aku menjauh darimu Sebab Kamu tahu aku sangat mencintaimu Dan kau pun tahu Aku tidak akan pernah bisa lari darimu. Tolong Tolong katakan padaku Beri aku kesempatan lagi Agar aku bisa mengerti Tolong, katakanlah, apa yang harus aku lakukan agar engkau mau menemuiku untuk yang kedua kali. Katakan, akan aku usahakan sesuai kemampuan terbaikku.